Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baik, salam sejahtera. Sedulur harta mancing ketemu lagi dengan saya, itu Karmadang Warak, Mas Kevin Adventure. mantap Kita mancing bareng hari ini saudaraku. Oh lagi anget ngeteh-ngeteh gitu. Oh lagi yang ngeteh gitu. Oke. Hari ini mau mancing lur. Biasa nih raman cing. Janu biar raman cing. Oke. Kita cari bekal dulu ya tidak tahu nanti kita umpannya apa Dan targetnya apa Yang penting lebih seru hari nih Lanjut Kita sambil jalan Suri sungai kecil ini Saudaraku, saudaraku dan Siapa tahu ada target Ikan atau umpan ya Di sana kita melihat ada lumut Kita langsung gas cari lumut dulu ya Nah, ya, ini adalah harta yang tertimbun di air lor <laughs> ya kan Iya, kurang enak biye mancing tuh yang naik lumut nge-nigi ayo bismillahirrahmanirrahim nombok tegola <tikawa> lalu ngopot <lorongoh> insyaallah lor aduh mantap siwa haus <tikawa> gandos kita ambil silahkan cukup batu umpan aja saudara-bu berdua ya lumutnya full senyum ini lumutnya full senyum mas ya iya mas ya info kan <tipul> info <Spot>. info buat <tipul> ikan terbaik lather bag, nanti <tipul> nanti saya parah nih <tipul> saya parah nih <tipul> <tipul> saya lagi butuh spot ini kan pancingnya sering boncot saya <tipul> iya right, mas tapi tak ambil Iyum, ambil lagi mana mas itu ada lagi oh, boleh caranya mas lah itu mas Oke lah nanti kita ambil cukupnya buat mancing karena ini enggak tahan lama satu Jadi lumut seperti ini kalau yeah. biasanya saya pakai tuh nggak usah pakai campuran ya. Ini udah termasuk lumut yang sangat istimewir gitu. Sangat hmm, khusus buat ikan nila ya. Oke okay, satu langsung kita mulai cari mangsa ya saya masuk ke sini tuh melewati gorong-gorong dan blopos-blopos pokoknya intinya disurah yang penting strike-nya hmm. oh ayo pos eh. yang dinamakan spot membanggakan. <gifat> nah, Alhamdulillah lu ini saya lama nggak mantek di sini dikasih info betul. 5 hari. Eh, 4 hari, lo Mantep jiwa. Pokoke eh, <gifat> <bangga>. full sejuk. Oke, lanjut dua, silang pinggir dulu. Oh, langsung, langsung. Yo. Oh, pak kenapa hitung terus jari wow, malap. <tuk> <tuk> <tuk> ya, wah malap petangnya hari loh kan? nomor telu padut wah wow. lewat wow. wow. iya, <tuk> loh. Burung oh, di langsung menyorotkan diri, loh. Ya, saya maafkan saya. <tuk> ya Allah. Alhamdulillah saya nggak boleh mengeluh, berarti ya, hari ini saya masih dikasih rezeki yang seginian. Ya, so. Mungkin spot ini sudah yang ikan besar-besar tuh udah mau habis stoknya, ya. Baru di tepi liay ya, lah rumah saya ini, <SILENCIO> tepi liay, teh. Siapa yang jawabnya? <SILENCIO> oh, oh, oh! Nggak. <SILENCIO> <SILENCIO> Nyata ikannya tuh seginian saudaraku ya Alhamdulillah lah, tak pokoknya Adal, lalu di Masih wah, masih eh, um .Ayuh. Ayuh, seteluh, bu, ya, nomor masih, iwa apa masih? Paus om. Ayo. Yuk. Ayo sedulurku kita ganti curahan agak pendek ya, karena ikannya tuh terlalu lembut toh. Ayo lanjut. Oke, lap selang ya, Lur. Ini konten dulu langsung. Dulu-dulu ya ganti-ganti kan. Tuh. Enggak usah ditarik. Ini kalau saya sebatkan gitu pasti ikannya nyolot kemana-mana ini semuanya so, melempar strike melempar strike gitu ya keramba itu harus penuh ya ini sungai saudaraku tadi kira aku lah soalnya kalau udah lama nonton video dari Mas Harta Pancing Mas David di spot-spotan merah itu udah gak asing lagi ya so terus, terus, mau langsung kena? hehehe, ikannya? senyum masih, senyum masih. Oke, jangan serunya itu loh. Full masih. Full gue masih. <laughs> Lanjut. Lanjut lagi. Jangan mengira hari ini nggak dapat jackpot ya loh. Siapet tahu nanti dapat jackpotnya yang seratus hari oh, ya, ya? Gak tahu loh. Ya langsung dulu sih, oh. loh, selu, ah, cumi nah, nggak terus? Ya ganteng ganteng lagiu, mantep sih bah. Ikan segini tuh aceskannya itu kayak ikan kayak ronggalnya Rusia itu, mas, lembut, mantep tenar. aja kalau keramba saya angkat terus dapat penuh ya. ini ikannya soalnya kayak ayam sekali wah oh. Wah ya Allah mas. mas Jackpot mas, inilah yang dinamakan jackpot Ikan yang sebesarnya hampir 10 ton <laughs> Ini kalau digoreng itu menghabiskan minyak hampir 10 kg Saya rilis dulu saudaraku Yang besar hmm. Terus lagi, yang besar langsung, langsung di terus oh, ya kan lumayan, kan. ini kita kawo ini apa? ini lah ini? bukan ikan lanjut, lanjut men deh oh suaranya loh video oh, kenakan kenakan full tuh oh, ternyata mantep jadi video ini intronya itu intro suara itu ya lor suara ekskavator itu ya siapa apa itu sepertinya mau buat tempat pemancingan veksonnya nah, pakai veksonnya <laughs> pakai suara bigu lanjut mancing-mancingnya segerak aja Oh, nah, terus kenek nih lor, kenek nih lor <laughs> ya Allah, ini mancing apa, apa sih suara, suara leceng ya apa-apa, apaan apa -apa, dilayani dong no. apaan gak dilayani masih, ayo nah waktu dia menggondol saya tidak membateknya ya kayak gini <tuh> oh lancar lagi terus yuk kan yuk kan yuk kan yuk kan yuk bietok kok seneng aku aduh terus di bangun aja setelah jam 4, 4 tengah setelah buka mas ya rumbutnya jangan boros-boros loh rumput sekarang mahal ya seperti harga emas soalnya waduh oh, untung oh, lagi lho terlap ya Allah, ya Allah ingin ditarik, ingin juga tak cool Oh. Yo terus oh, atuh, oh, bahasa. oh, oh, yang oh, oh, yang kan? oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Waduh, klopek klopek klopek klopek Aduh, mantap jiwa, kok mantap jiwa. Mas, mas. Lali sini lalu lalu. Ngomong <laughs> Nah, nah kan hehehe oh, <tele> uh, hi umum umum Rusia ya Putin saya lagi menangkap menangkap para para yang lagi kelaparan oh tuh oh. kita anggap deh oh. yaa tuh mas tutup lagi mas wah, oh, enak mas, enak mas, enak mas, enak mas, gede oh. tutup tuh, kan ya, segini rata-rata, tapi ini udah agak besar ini yo, ini hampir membabuankan ya ditanggung ikor merah taruh merah taruh kumpulkan sebanyak banyaknya Aduh ya dap neng mas neng mas wih pelengkap lepek nyaru ya, ikan kakap yang lagi makan udang oh ada ada ada ada ada sayang itu Om Wei, Om tuh pasti cepat berangkatan dia gitu. dah. Om nakal lah. Om cepat sih <laughs> Om. Pakati. Uh betul, ya kan. Lagi. Oh. Tuh. Wah lah lah lah. ya Allah Dedik, kamu kan nakal banget sih. Eh lo lo lo, jadi. ini, lebih, terus no, uh, mas, mas mas mas, mantap jiwa, jauh-jauh loh, nah, nah, ternyata ini kan banget uh, ini, kagak mas, paus mas, paus mas ya Allah aduh senengnya itu loh, misalkan ini saya pas lagi mancing kamu beli 1 juta, saya kasih bukan nggak boleh nanti nah, entah, weh, weh. oh ya lho lanjut eh. yaudah yaudah yaudah kakep dengan tuh oh terus langsung stand patria pokoknya ayo terus klap play mas, play mas oke loh pokoknya saya seneng banget ya guys timbang urah gitu kita lihat dulu hasilnya kira-kira berapa? dan kayaknya sudah cukup lor nanti kalau saya mancing terus tetap saya dapat terus gitu dan kalau saya dapat terus dapatnya mesti banyak gitu kalau udah banyak nanti nggak kemakan Serakah. Gitu. jadi kita besok mas, mancing lagi kita mancing lagi, biar enak mancingnya kalau habis ya nggak bisa dipancing ya mas gitu. betul sekali Populasi lagi tepil, enteng malah <laughs> Gitu. Nih. ambil secukupnya saja silahkan kalian hitung sendiri saya dapatnya tadi berapa ekor gitu yang pasti satu keramba ini penuh gitu. meskipun ikannya gak sebesar-besar yang video yang kemarin-kemarin loh tapi ini luar biasa banget pokoknya hanya nah, ada kalau 55 suita ekor ini oke, terima kasih yang sudah bergabung dan menyaksikan video hiburan sederhana dari kami ada Mas Harta Panting dan Mas Chan Gavin Adventure yang hari ini tetap menghibur sampean semua wajah yang ngopi mancing enggak ya cukup dilihat yang penting happy <laughs> oke okay, sedulurku sampai ketemu di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh